SCP-516 merupakan sebuah tank perang standar dengan model T-55 yang pernah dipakai oleh pasukan militer pada tahun 19 tidak ada efek anomali yang ditemukan pada waktu itu. Jika ada seseorang atau sesuatu yang mencoba untuk menyerang SCP-516, SCP-5161 akan melacak dan menembak balik kepadanya jika memungkinkan untuk yang menyerangnya untuk dihancurkan. Walaupun sebenarnya tidak ada yang mengendari SCP-516 pun, tetapi SCP-516 tidak akan menyerang manusia yang tidak membawa senjata sama sekali Bahkan, jika dikendalikan secara manual Maka peluru tank SCP-516 akan macet dan tidak mau menembak target itu Akan tetapi, SCP-516 tidak akan merespon jika ancaman tersebut tidak bisa dijangkau olehnya Atau sedang diserang dengan orang yang tidak menggunakan senjata sama sekali SCP-516 harus disimpan di dalam garasi kendaraan beranomali setiap saat. Pengecekan rutin terhadap keadaan SCP-516 harus dicek setidaknya dua minggu sekali. SCP-516 tidak boleh diisi dengan bahan bakar atau amunisi peluru, kecuali dalam penggunaan eksperimen yang ingin dilakukan. Target pertama, potongan kardus yang membentuk seorang manusia. Hasilnya, tidak ada pergerakan dari SCP-516 dan SCP-5161 mengeluarkan tembakan secara manual serta target pun hancur. Target kedua, seorang personel di nomor D-820 diberikan sebuah senjata roket anti-tank tanpa instruksi. Hasilnya, tidak ada pergerakan dari SCP-516 dan SCP-5161 mengeluarkan tembakan secara manual serta target pun hancur. Target ketiga, dua personal di kelas, nomor D-455 dan D-501 di Borgo bersama. D-455 diberikan sebuah senjata roket anti-tank, diinstruksikan untuk mendekati dan menembak SCP-516. Hasilnya, SCP-5161 secara otomatis mengeluarkan sebuah tembakan yang jaraknya 50 meter jauh di samping kanannya D-455. D-455 terbunuh karena puing sebesar 8 cm yang naik kepalanya dan D-501 mengalami luka kecil. Dalam percobaan rutin SCP-516, SCP-5161 akan langsung menembak amunisi burunya di depan orang yang tidak bersenjata setelah diisi dengan amunisi peluru tanknya. Hal tersebut mengakibatkan dua personal di kelas D-505 dan D-596, dan satu personal foundation. Agen meninggal dunia di saat itu. Investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa D596 merupakan seorang sersan parang yang ada di satuan militer, tempat di mana SCP-516 pertama kali ditemukan. Ia mendapatkan status di kelasnya karena ia melakukan kejahatan dan berkhianat kepada negara asal di kelasnya itu sendiri, negara. Investigasi tersebut terkait SCP-516 dan beberapa kekacauan lainnya sedang dalam proses sampai saat ini.